Konser Lida 2021 Top 16 Grup 4, persahabat ya. Konser show malam ini hanya di nosiar jam setengah sembilan malam. Tentunya kita mendapatkan kabar bahwa Lesti dan Rizky Billar malam ini kembali absen, persahabat ya. Di acara konser Lida ada sebuah kalimat caption dituliskan untuk juri-juri yang akan hadir malam hari ini ada. Maestro Ima Bunda Inu Reza Zakaryani, Nita dan Devi Kaudi persahabat ya untuk hostnya. Di situ ada Abi Ramzi, Gilang Dirga Ruben Onsulidarara dan Jirayut Official persahabat ya. Tentunya nama Lesti dan Rizky Bilar kembali tidak ada. Dipastikan absen kembali malam hari persahabat jadwalkan ya, saja mudah-mudahan ada kejutan spesial untuk kita semua Faral fans. Pastinya lagi sibuk banget persahabat ya, Lesti dan Rizky Billar mempersiapkan tentunya acara lamaran mereka Dan berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IGSnya Abang Rizky Billar Menginfokan kepada kita semua para fans untuk menyaksikan malam hari ini sinetron JWB 2 persahabat ya Tentunya di sekitar sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Abang Bilar, malam ini jam 9 malam di ANTV official ya, itu tentunya info langsung dari Abang Bilar. Yang menginfokan bahwa kita semua Farang fans harus menyaksikan sinetron JWB bahwa kedua persahabatan ya, yang akan tayang di ANTV. Kita dukung kita support terus untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial Bang persahabat ya info kembali tentunya jangan sampai lupa tanggal 3 Juni yakni besok persahabat ya gasku akan hadir di bioskop persahabat ya yang akan dibintangi oleh idola kesayangan kita Rizky Pilar mudah-mudahan saja tentunya kita semua para fans. Selalu memberikan support dan dukungan untuk karya dari Rizky Bilar Info ini kita dapatkan juga persahabat ya Tentunya dari Les Lovers Underscore Official Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Persahabat jangan lupa besok guys Tuh persahabat ya info langsung dari Les Lovers Untuk tentunya menyaksikan Gaskuy Film yang akan dibintangi oleh Rizky Bilar dan untuk kabar berikutnya, persahabat, kita lihat juga di sini ada unggahan spesial bahagia banget dari Lesti Kejara, persahabat. Kita lihat aja, aduh manis banget, persahabat, ya. Dede Lesti, tentunya foto bareng AAB nih, persahabat, ya. Kayaknya ini lagi giveaway atau bagi-bagi hadiah handphone nih, persahabat, ya. Wow, doakan yang terbaik terus nih untuk kedua kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk sang kejora kita yakni Lesti tentunya. Postingan tersebut tadi post kembali oleh akun Instagram Lestelar Indonesia 2020. Tentunya dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dan tentunya banyak sekali pujian ya yakni dari akun Instagram ME Amy... Hai, berkomentar cantiknya, masya Allah persahabat ya cantik banget katanya duh luar biasa bang persahabat ya. Selanjutnya ada komentar lain dari akun Instagram kasih Iles yang berkomentar masya Allah Adam senyumnya tuh ya respon yang sangat positif banget nih yang tentunya banyak sekali pujian untuk kejora dikejora ya doakan saja mudah mudahan acara resepsi pernikahan les dan Bilar nanti selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan amin ya robbal alamin ke kabar berikutnya bersahabat kita lihat juga tentunya alhamdulillah untuk single terbaru Leslie Kejora bahwa aku ke penghulu sudah mencapai 8,2 juta viewers Bersahabat ya ini berkat kekompakan dan kesulitan kita Tentunya Alhamdulillah Untuk viewers single terbaru dari Leslie Kejora Sudah mencapai 8,2 juta Dan masih berada di dua trending Bersahabat ya untuk musik Tentunya kita gaskan kembali mudah-mudahan di tanggal 13 nanti untuk viewersnya sudah mencapai 13 juta persahabat ya pasti bisa kompak dan solid terus untuk mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga ada sebuah kalimat caption dituliskan oleh Leslar Indonesia 2020 di situ mengatakan bisa kali sebelum tanggal 13 Juni 13 juta penonton guys. Wow, persahabat ya, semangat nih untuk selalu mendukung, selalu mensupport buat karya-karya dari inilah kesengan kita. Bismillah, mudah-mudahan bisa mencapai target para sahabat, ya, 13 Juni 13 juta viewers. Mudah-mudahan malam hari ini juga kita mendapatkan kejutan bahagia persahabatnya, doakan saya yang terbaik. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan cidukan vitamin manja dari Lesti dan Rizky Gilar. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagaimana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.